App <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <coughs> <coughs> Jen, <laughs> betul <笑><笑>おお、 Jadi orang aku kaso orang aku udah kaso, karena sakabian sebagai orang miskin, liarnya relakan, Tapi, apa ada? bau tapi tarapai. tapi tapi tarapai. karena karena mendapat tamu kuisio apa mendapat yo. yo. Nah, sebenarnya ini? kasih Ayo, a a pa ba lan di di pun. <inaudible Minecraft> uh. en a, a a ba ba Ja, Itu ate kan? ada mau coba, nah ada are campo Ternyata tahu Arap bang panang kok Arap bang Dia mau bang nanya Tapi ya, sana jen abang kaso we Sana jen abang kaso Benabak kabung kok talibese Tak arah apa we Arah apa? Dabak kabung kok suwi. langsung apa bini na Iba ikaw leng teribon Ea Wee bang we Langsung ngambuk we Arah apa? Iseng Siap. Para mamang ismadik. Oke, hmm. ya. Tanya. <Seduk> <Seduk> <Yeah>. <Has> para dar aula,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 Takdir, tabiril sa'ar, rahmat sallallahu alaihi wasallam. Rasaiqon, sebodoh datuk datuk tak tahu nasihat untuk perhatian wanita yang amir. Anak tak bisa, tak kemasuk orang tidak punya, bisa yang amir. tak banyak dari masyarakat di sana sehinggalah datangnya maklumat ini amir. Terus, tidak lima, penjimian. Đoàn